Macam ni Haji, uh, Sami ni uh, datang dengan ada hajat lah. Saya rasa uh, dah tahu kedatangan kami Mi ni, kata orang tu bahasa bunga dia untuk ni lah, untuk menyunting. Haa, kata orang tu. Bahasa dia, bahasa bunga-bunga dia menyunting lah Bahasa kita ni meminang lah Terima kami datang ke rumah ni lah So untuk uh, Saya kenalkan dah dulu Saya ni bapa sedara Kepada uh, Adri ni uh, Saya dah diminta oleh mak bapak dia lah Untuk menjadi uh, Jurucakap lah Untuk uh, macam itulah senang dia So lepas tu Macam uh, okay, ni uh, Saya kenalkan dulu Saya uh, bapa sedara Kepada Adri ini sebelah kiri saya ni, saya kenal lah mak Muhammad Syafiq tapi kami di kalangan kami ni, adik beradik, kami tak panggil dia Syafiq ha, kami panggil dia, Abang Lee ha, tu nama dia, kena tanya dia, kenapa nama Abang Lee? Ha, ha, ha. di sebelah kanan saya ni, kakak -kak Ipah saya lah mak kepada Adri, Nuk Azlin ha, yang ni, Abang Ipah saya ha, Nizam Nama dia special sikit Nizam Ong nama dia hmm. ha. Yang ni kakak saya Zulina ha. So Di sebelah tu Anak-anak adik-beradik uh, Adri lah uh, Yang ni Musin Musin ni adik kepada uh, Kat Lin uh, Maknanya Maksudai lah pakcik Pakcik lah Pakcik kepada ni uh, Macam ni uh, Sami ni uh, Datang dengan Ada hajat lah Ha, saya telah diminta ha, Untuk ni hajat dia Seperti pun Mungkin diorang ni semua dah berbincang dah yeah. Zaman moden ni tak macam dulu kita Kita ni bersurat bagai semua kan Karang yeah. ni semuanya Internet semua kan So ha, Dan perbincangan tu pun Rasanya dah ada kan dah sebelum ni So untuk benda ni kita jadi Sebagai formal lah ha, Kata orang tu nak adat 100% tu Tak adalah yeah. juga Ha, so kata orang tu kita ikut jugalah Sedikit sebanyak dia kata orang tu So seperti mana saya, saya rasa uh, Dah tahu kedatangan kami ni Kata orang tu bahasa bunga dia untuk Ni lah untuk apa menyunting Haa kata orang tu Dia bahasa bunga-bunga bahasa dia menyunting lah Bahasa kita ni meminang lah ha, So saya difahamkan yang, yang apa, Sebelum tu uh, saya nak tanya juga sebab nanti kang salah rumah ke betul eh nanti kang salah orang ke sebab saya pun tak kenal orang dia macam mana kan semua ni rasanya tak pernah jumpalah kut ha nanti kang insyaallah kan. tengoklah ha okey a uh, bila masuk uh, membina ni saya dia beritahu uh, nama dia tadi a uh, Nur saya lupa dah Nur Faizah Nur Faizah binti Ahmad ha, saya tak sure lah uh, uh, saya rasa dia beritahu yelah diorang pun dah masing-masing dah berjumpa maknanya kosong lagi lah kata orang tu ha, tak adalah berpunya ha, so uh, bila dah apa ni bila dah jadi macam tu dah bersepakat lah rasanya kan antara diorang ni lah Belajar kat tadi zaman kita dulu lain. Kita mak bapak saya saya nampak dia macam muda dah tua dah sebenarnya. Ah kan. Nanti ah baik lah tu kan. Ah itulah. Dia saya Ah. Huh, betul tadi <Mulan bayi> ni? <Bayi> uh, saya uh, Tuan Haji saya saya diberitahu Ada lagi beberapa orang kan kata dia <Gar tak> hot, <ports> nah, Nanti orang uh, Silap uh. pula sekarang kan So uh, seterusnya yeah. ni Macam uh, inilah So setelah kami diperkenalkan Macam ni uh, Ikut-ikut cara dia uh, Kita terus kepada ni lah Uh, macam mana dah kalau dah, dah setujulah Adrian eh? tak ada tak salah orang betul tempat dia betul rumah dia betul segala cara dia uh, kita tanya biasanya sebab kita orang ni daripada kebanyakan ni daripada orang Selangor kan uh, Selangor huh? ada orang lain tak ada kali daripada orang Perak so uh, biasanya kita bercerita dari segi duit hantaran aa uh, nanti angillah kita bercerita mungkin Haji boleh cakap kot kita bercerita dari segi duit hantaran dan mas kawin Kalau mas kawin ni pun Kalau Selangor lain Selangor ni RM2,300 kan? Kalau wilayah KL tu dalam Saya lu nikahnya di KL Dalam RM30, RM40 ya? Dia macam tu ha, Dia berbeza Dia wang hantaran dengan mas kawin So yang tu kita kata kita nak Confirm betul-betul lah so, Nanti kan tak nak timbul masalah di kemudian hari Rasanya begitulah kot rasanya yeah. Dan seterusnya aa, Kita akan bincang berkenaan dengan tarikh aa, Bila Kalau dah bersetuju lah eh, tak ada masalah Kita bincang yang masalah tarikh Kendurinya aa, Akad nikahnya aa, Dan seterusnya So Selain daripada tu Yang ni satu lagi sebab Saya pun diberitahu juga Macam Adri ni Nak ambil yang nombor dua tiga Betul lah. Eh? Yang ketiga. Adik-adik macam mana? Adik-adik beradik yang ke. ah tu ada setengah dia punya ni. Adalah pula kan. Kadang-kadang ada yang sepersalinan ke. Ada yang nak nikah. Ha, yang itu pun kena beritahu adri lah nanti. Sebab nanti kan ialah dari segi ni ha, ada ada dia punya ni. Macam kadang-kadang tak maulah nanti kita melanggar pula kat sini. Kita datang rumah orang ni kata orang tu kena ikutlah kat sini. Ha gitu. So saya rasa uh, uh, setakat ni tu je lah dulu Sementara kita nak ni saya sedia serahkan kepada uh, tuan rumah ke macam mana ke Kita boleh bincang uh, berkenaan dengan tu lah seterusnya Jadi saya bagi pihak Sri keluarga kita terima lah Dan dari segi mas kahwin tu saya rasa Hantaran, nah, mas kawin ikut negeri nah. Mas kawin, Terenganu hmm. apa? Ah, itu pernah, pernah tengok <laughs> ah, Yang saya, saya sebab saya pun halu datang Terenganu nah, ni nah, Ada kawan-kawan kat sini Sebab dia ikut mas kawin ni Dia tidak, Terenganu ni Dia tidak ter, terikat nah. ah, Ikut kepada Tengganu. Pihak perempuan sebab Saya, ah. saya kawin dulu, hmm. antaran dan antara mas kawin Sekali hmm. nah. ah, Pun boleh juga Ha, ha, boleh, boleh. Hmm. <laughs> dekat tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak ada Tapi kalau satu hari betul Adri ni bermurah hati nak bagi sagu hati kau boleh aku tak ada masalah kut. Adri. Ha ada tunggu. Kita tak ada pada masalahlah. Masanya lama Tak ada tak Lama dah tak pakai Beri Agak menjadi apa itu uh, pun Betul Pemudahkan Apa yang susah jadi diperlukan Ya ialah betul lah tu Lagi banyak Cerewek Lagi panjang cewek. <laughs> hmm. Betul Yang kena dulu Yang nama empat Sekarang nama tiga Oh dia terbalik <laughs> Dia bawah ke atas Dulu <laughs> kita dia kena tentang detection dia. Secara dia tak sampai ke dia. Dia papa nak dekat ni. Ah, dia uh, dia macam muka dia. Ah, dia dia dia. Ah, uh, dia sebenarnya di, hantaran dulah. lah ya, itu yang paling ni sebab nanti tak adalah nanti besok Uh, hari ni seribu, besok dua ribu uh, biar biar kita ah uh, uh, mak ayah ni dah setuju dengan apa dia bincang dah setuju sama ada sama ada, ada nak bagi tahu ke bagi tahu kita polanglah tapi kita tak, kita tak beritahu tak, beritahu. dia tak kita tak ada masalah kalau macam tu kalau okey boleh cakap ada ikut ah saya diberitahu untuk mas kahwin tu pulang pada ni lah nanti kita tetapkan tapi untuk so untuk wang hantaran saya dimaklumkan RM10,000 saya saya dimaklumkan lah tapi kalau ada apa-apa Jin nak nak ni ke nak bangkang ke ha Nikah, boleh nah. dia kalau masa akad nikah tu dia ada dua-dua lah biasanya sama ada nak guna mas kahwin saja ataupun yang hantaran tu dimasukkan dimasukkan sekali, sekali. Dimasukkan sekali akad mana 10 ribu okay. ni sekali dengan maskawin. mas kahwin boleh ha. Ha? tapi biasanya macam tu lah sekarang ya, ha. ya, ha. ya boleh insyaAllah lagi, lagi mudah lah senang ha. cerita ha. Ya, ya. Ha. Ya, ada masalah So, kalau dah setuju yang kat situ um, Kita, Masalah apa hari ni Sekali, sekali. Okey, uh, yang uh, ni uh, Bila RM10,000 ni, kita cakap ni Adakah uh, kita orang nak hantar pada waktu apa nikah tu besok RM10,000 tu ke Masa kat nikah Maknanya kita orang akan uh, bagi waktu ini, situlah. Benrah tu tetap tu, yang eh, angkat kan Haa, ah, oh, Benrah Badri Haa, ah. ah, bukan cash lah dia Haa, ah, ha. e-wallet ke takde <laughs> tau Haa, sekarang okay. orang modern-modern ni Semua pakai kompini, yeah, kan, yeah. pakai handphone ni Haa, ok, nak okay, main, <laughs> <laughs> okay. Okay. Okay, seterusnya Kita, mungkin kita boleh Bincang pasal berkenaan kenduri ni eh? ah, Haa, ah, saya rasa kenduri tu Tarikh, tarikh kenduri tu lah saya dimaklum je. saya pun lupa tarikh dia saya, saya dimaklumkan keduri tu uh, pada di, di Kuala Terengganu ni 22 hari bulan 8 betul-betul saya betul. Di, dimaklumkan lah maknanya 22 hari 8 tu kita gila, bernikah bukan gila. kita lah betul-betul <gila gila> <cualiti> <gila> <gila> <gila> ah, je betul, uh, 22 maknanya di, di di sini lah rasanya ya animjit ah, terapung dia, hmm. Hmm. dia mana, tiga, dekor dekor tempat tu. Tak. Ah tak apalah. Hmm. Ah mak di sini jugaklah. Ah tengah tengah <tuk dia kalau <tuk> <tuk> di hmm. di kita terkelok sampai sampai mana? Ah lah ada pergi lain-lain Okey. Kalau tidak terjun nikah tu pergi sana pergi sana. Ya betul. So kami kami ikutlah. Kami ikutlah keputusan tu kami ikut. Ah nanti beritau kat ni Adi. Tarikh itu memang tarikh tu lah. Kita Ayu, Ayu, kita itu lah dua puluh oh, dua, tarikh itu dua tu. Ada anjuran sekaran pun, tu mahu keluar dulu. Kita nak kira juga, juga lah banyak mungkin data kita. Dah, nah, kira, sebab so, kalau kita ada uang berbagai orang tu kan. Pada dalam hmm. keadaan nah, sekarang kita masih berpegang pada tarikh. tu tarikh tu, ah. tu 22 bulan, bila, kemudian masih di kemudi dua puluh dua, semalam kita buat besar, kita buat kecil tu. Boleh. Agi-agi en Samareh Sam. kita tak boleh buat diarahkan, tak boleh buat kita buat sendiri. Tapi kita orang kita lah. Ah, boleh. Kita tukar lah semasa. Tapi kita tak akan buat buat. Boleh? Ya. nikahnya pada waktu itulah. Kita bertunang keduri. Menjinki nikahnya keduri sekali lah. Cuma keduri tu tetap dia terpulang tengok kepada keadaan. Kadaan semasa nilah. lah. Yalah. Sekarang kadang-kadang Hmm, sebab I sekarang ni pun been. Arahan ni dah keluarkan Kalau tak boleh lebih daripada 50 orang Itu yeah, arahan dia lah so, so, kan Mudah-mudahan lah <laughs> Tapi Tengganu ni tak ada Tak ada orang lagi <laughs> <kenapa>? <laughs> okay, Kalau jadinya 22 58, Okay sebagai tanda je sebagai tanda kata orang tu kita dah bersetuju kita dah bersetuju dengan tarikh kita dah bersetuju dengan mas kahwin dah kita dengan wang antaran so kita kami ada bawalah sebentuk dekat uh, sini sebentuk cincin sebagai kata orang tu sebagai tanda ah uh. sebagai tanda yang kita ni uh, dah mengikat tali pertunangan Uh, so uh, oh, nanti uh, sama ada sekarang atau kemudian kot Katlin. Sekarang. Nah, uh, sekarang, uh, sekarang pun boleh. boleh. Uh, kalau sekarang pun boleh mungkin uh, minta pihak buniform nak kot. Uh, nak kat dalam ke atau Haji nak selesai kat kau pulang eh. Okey kalau macam tu nanti saya serahkan kepada nilah. Ah keluarga tu nanti berbincanglah sebab tak nak nanti kami bawa sebelas tiba-tiba ha contoh dia kan ha, dia, saya tak nak jadi kalau kabut pula kan. Saya so, tak apalah saya minta You know Kami yang ada untuk besalah Kutemotoran yang lebih beramah